Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan video Tips jualan ikan cupang Ada beberapa tips Biar kita mudah untuk jualan ikan cupang Dan e, gak gampang gulung tikar. Apa aja tipsnya Pastikan ikuti terus Jangan sampai di skip Biar nanti bisa dipraktekkan langsung Oke okay. Jadi untuk kawan-kawan yang susah jualan ikan cupang Untuk saat ini Saya akan membagikan beberapa tips Jual ikan cupang Biar nanti bisa meningkat lagi jualannya Yang pertama Pastikan kita punya branding uh, Branding apa yang akan kita tawarkan Ke calon buyer Atau calon pembeli Ataukah Ikan cupang satu warna atau solid Apakah serit Atau half moon Dan sebagainya Jadi kita harus punya branding Itu yang pertama Terus Yang kedua Terkait dengan itu Kita harus juga Jaga kualitas kualitas ikan yang kita jual ke calon bayar atau calon pembeli jadi kualitasnya harus benar-benar yang paling bagus yang terbaik lah istilahnya, ikan yang terbaik yang kita tawarkan dan yang kita jual eh, konsumen kemudian yang ketiga kualitas itu tadi udah kemudian yang ketiga adalah pelayanan eh, kita harus melayani calon pembeli dengan baik. Jika ada yang tanya-tanya, tanya harga, terus tanya umur, tanya alamat, dan sebagainya. Kita harus menjawab dengan sabar. Kita berikan pelayanan yang terbaik, komunikasi yang terbaik dengan calon bayar atau calon pemberi pembeli walaupun mereka kali ini nggak beli kemungkinan kemudian hari mereka bisa beli dan banyak mungkin bisa seperti itu dan bisa di anu ke teman-temannya apalah oh, poster apa seller saya ini peserta eh. Eh. apa jadi mereka nanti bisa uh, istilahnya ikut menawarkan juga ke teman-teman mereka Oh beli di sana aja di tempat sellerku kemarin ikannya bagus-bagus orangnya juga asik orangnya baik nah, untuk pelayanan seperti itu kita kasih garansi juga nggak apa-apa jika di dipengir pengirimannya nanti mati kita kasih ganti uang kembali atau kita kasih ganti ikan yang baru seperti itu jadi mereka puas dengan pelayanan kita dengan pelayanan Galeri atau farm kita itu Terus yang terakhir Ini penting Biar kita perhatikan Ini sangat penting sekali Yaitu apa Foto foto atau video Yang akan kita tawarkan ke calon pemberi Jadi untuk foto harus benar-benar Bagus Dengan angel yang bagus Video juga seperti itu Sama harus bagus Jadi mereka tertarik dengan Video atau foto yang kita tawarkan kita promosikan kepada calon calon pembeli kita tawarkan foto foto atau video video kita dengan kata kata yang menarik juga di banyak sosial media instagram atau grup wa atau facebook grup facebook khusus ikan cupang atau telegram juga bisa seperti itu jadi mungkin cuma itu Tips dari saya untuk tips jual ikan cupang bisa dicoba. Saya pakai cara itu lancar juga sih jualannya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang kesulitan jual ikan cupang. Semoga rezekinya semakin lancar dan sehat selalu. Oke, cukup sekian dulu. Tunggu video yang selanjutnya.